Tiba-tiba lagi ada yang manggil di belakang. Ternyata Pak Yosep. Pak Yosef bilang Pak Ujang, Pak Ujang tolong lihat gimana? Halo sobat-sobat semua, sobat Kandang. Jumpa lagi di Kandang Supriyadi channel. Nah di sini saya bertemu dengan salah seorang saksi ke kejadian pembunuhan di Kampung Cisepi, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Nah, ini tangguh boleh diperkenalkan, nama lengkap, keras tinggalnya di kampung apa, terus pekerjaan sehari-hari sebagai apa ini asli Suparna, Mas Supar di mah Ujang Jahi nah, nah, linggi di Kampung Ciseti RT 18 RW Tilu Desa Jalan Saga Kabupaten Subang. Mas pekerjaan sehari-hari pekerjaan sehari-hari di Bina Marga bagian pemeliharaan jalan gitu. Nah, ini Pak, jadi saya kan ingin mencoba menelisi tentang hebohnya kasus pembunuhan di Kampung Ciseti ini dan itu yang tepatnya terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 gitu kan. Nah, jadi pada saat e, terjadinya perkara pembunuhan itu pada hari itu Pak Ujang Kussema ada di mana? Di depan rumahnya. Nah, Pak Yosef. Lagi ngasah para. Tiba-tiba lagi, ada yang manggil di belakang, namanya Pak Yosef, Pak Yosef bilang, Pak Ujang, Pak Ujang, tolong lihat rumah berantakan, Pak Yosef lari, saya kerja Pak Yosef masuk rumah, saya enggak, enggak masuk rumah, cuma di depan pintunya aja, nah larut, nah, sudah situ saya pergi ke belakang, belakang pinggir ke pinggir, Mobil, ada pecah-pecah basah gitu nggak tahu bekas apa Nah pas turunan Grasi itu di belakang Ada bekas darah Cuman agak kering itu darah Lalu saya lihat ke pintu belakang Udah terbuka Nah di depan pintu belakang Banyak darah Kelihatan banyak darah Saya panik malah bilang Astagfirullah lagi kata saya Lalu saya bilang sama Pak Yose Pak saya mau lapor sama Pak RT. Kata Pak Yosep, bilang di dalam. Ya, oh, ya. Pak Yosep lari. jalan. Dulu. Pak Yosep masuk rumah saya. Kita makin sama Pak RT. Ya. di depan Pak RT itu ada di jalan lagi ya. Larut, nah, nah, sudah PT. situ. Saya Lagi ke belakang, belakang, belakang. Ke pinggir ke pinggir. Saya bilang, bila ada bercakap basah kata Bapak, 'Sampah.' Nah, pas turunan belah ya. situ di belakang." Sekarang lalu akan gitu. Lalu saya lihat ke muka, pintu belakang, udah hmm, terbuka. Nah. Tapi ketika Pak Ujang, Pak Ujang ya jadi sempat bertatap muka. Enggak, enggak langsung dia uh, sambil ke tangan hmm. Lihat rumah saya, dia lari, otomatis saya juga ikut lari. Hmm. Nah, kalau Pak Yosep lari kemana? Pada saat ke rumah langsung masuk ke belakang atau masuk yang masuk depan? depan? Masuk yang depan. Ya. Nah, lalu Pak Ujang di depan rumah. Nggak masuk, lihat gitu aja. Udah, dia ya, berantakan di rumah. Lalu, ke, ke, uh, pergi ke pinggir, pinggir, pinggir ya, ya, ke pinggir garasi, ke garasi sebelah uh, kiri lah. Hmm. Kalau uh, sudah kiri, lihat kenangan air, nggak tahu bekas apa. Mas, saya belum tahu, kan? Lalu pergi lagi ke belakang, udah pas tanjakan, garasi itu kan ada jalannya. Lalu saya, saya lihat lagi ke belakang, ke pintu belakang. Terbuka dan kunci gak rusak. Lihat banyak darah. Saya bilang astagfirullahaladzim. Lalu saya bicara. Uh, nah posisi di... Pak Ujang bicara mau ke Pak RT itu di belakang rumah atau di depan? Pinggir Pak. Oh dipinggir. di pinggir? Di Tapi nggak melihat Pak, Pak Yosef keberadaannya di dalam itu nggak melihat sosok orangnya ada di dalam gak? enggak ada. nggak nggak ada cuman ya. Pak Ujang cuma itu... suaranya aja bentuknya teriak gitu ya, ya. teriak ya. seperti apa teriak Pak Ujang ya siap uh, saya Pak apa? saya mau lapor sama Pak RT gitu. ya. lalu jawaban dari dalam ya siap ya, ya siap jadi Pak RT tidak tahu aktivitas Pak Yosep saat masuk dari depan ya. terus yang di dalam itu yang dilakukan apa oleh Pak Yosep nggak tahu Enggak gitu, ya. tahu sama sekali tahu. Pak RT emang maksudnya Pak Ujang, Pak Ujang. oh iya saya nggak tahu nggak tahu Enggak gitu. tahu jadi, dari sejak uh, Pak Ujang itu disuruh melihat, tapi Pak Ujang tidak melihat, hanya uh, lewat pinggir. Ya, ya. Nah Kemudian, setelah melihat apa namanya, ada tercak darah yang kering di belakang. Ya. Itu kan, lalu uh, sikap Pak Ujang seperti apa? Jadi, saya emang, otomatis, telinga lapor aja, sama Pak RT gitu. Daripada uh, bilang kriak-kriak enggak karuan gitu, mending langsung aja sama Pak RT Cuman, uh, Pak Ujang, uh, semacam izin ke Pak Yosef mungkin ya? Izin dulu, izin dulu saya Yang dikatakannya gimana, Bapak terlihat Pak, saya mau lapor sama Pak RT, ya siap kata di dalam Pak yosep gitu hmm. Tapi enggak tahu di mana Pak Yosef, enggak tahu di dapur, enggak tahu di kamar, enggak tahu di tengah uh, rumah, enggak tahu ya. Jadi, perjalanan Pak Ujang mah hanya sebatas itu saja, iya, gitu ya? Jadi, memang, PRP, hmm, ya, jadi memang melintasi masuk ke tempat TKP itu juga tidak pegang apa-apa, gitu ya. Maksudnya, pegang mobil, enggak. atau pegang kursi, enggak. atau pegang dinding rumahnya, enggak? enggak. Jadi, enggak. hanya masuk ke area, enggak. lalu melihat situasi seperti itu, enggak. gitu kan? Enggak. Lalu teriak ke Pak Yosep bahwa, "Pak, saya mau ke PRT iya, kan, gitu. Terus, PRP. jawaban Pak, Pak Yosepnya dari dalam. Ya, siap. Ya, saya, siap ya, gitu. Jadi, memang eh, pengetahuan Pak Ujang hanya seperti itu gitu. Iya, ya. sampai sana aja. Nah, lalu jarak rumah Pak Ujang ke TKP itu jauh apa enggak? Rumah, rumah saya. Rumah rumah Pak Ujang ke Pak itu ya, Berarti berapa meter kira-kira? 300 ratus Ada lah Jadi, kalau sebelumnya eh, Pak Ujang apakah mendengar sesuatu yang sifatnya sebelum gitu, sebelum ya, ya. ke tempat itu? apa di malam harinya, apakah menjelang subuhnya, gitu apakah pernah mendengar ada suatu kegaduhan atau kecurigaan apa di lokasi tempat Pak Yosef itu enggak, Gak enggak ada enggak, enggak. jadi mengetahui adanya kejadian itu saat sesudah, Masa parang, ya. setelah ada kejadian itu pun kedatangan Pak Yosef, Pak Yosef yang ya. seolah-olah minta tolong oh, ke oh, hujan yeah. gitu. nah sekarang eh, kandang kan ingin supaya tiap saksi itu clear memberikan keterangan yang jelas dan sebenarnya ya. Nah sekarang saya ingin eh, bertanya kepada Pak Ujang selaku warga masyarakat CISETI harapannya apa nih terhadap kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian ini Mudah-mudahan aja cepat terungkap pelakunya Kita berdoa ya. bersama masyarakat CISETI khususnya juga Kabupaten Subang Termasuk kandang juga, selain berdoa, juga ikut eh, apa pertama prihatin dan berbeda sungkawa kepada pihak keluarga besar korban. Semoga eh, diberikan ketabahan, juga almarhum, karmahumah ini eh, ditempatkan di tempat yang layak oleh Allah SWT. Nah, begitu Kang Ujang, ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan ke panggang semoga Kang Ujang juga diberi kenangan dan kesehatan oke teman-teman semua demikian wawancara saya dengan Kang Ujang yang kebetulan pada saat hari pembunuhan itu berada di lokasi tempat kejadian perkara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.